Katanya pada suatu ketika dia mengalami anxiety yang teruk dan cuba membunuh diri sebagai jalan keluar kepada masalahnya.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 Pengenalan diri Oke okay, ini daripada harian mitro Jangan lupa untuk di subscribe Di share video-videonya dan ditonton video-videonya guys Oke okay, let's go kita play videonya uh, uh, Oke okay, Jumat uh, 2002 Oh, oh bahasa ini ya Tionghoa So uh, So uh, So no jadi, saya mahu mengambil IC. Jadi, saya mahu membantu saya mengambil IC. Jadi, saya boleh mengambil semua hal yang saya buat. Bila saya fikirkan dunia ini tidak adil, bukan salah saya. Bila emak, ayah buat salah, kenapa saya kena tanggung? Cuma saya teruskan hidup sebagai anak. Bila kena berhenti sekolah, saya sangat sedih kerana tidak ada siapa yang tolong oh. Saya terpaksa berhenti kerana tidak ada dokumen Kata Rohana Abdullah, 22 tahun Katanya pada suatu ketika, dia mengalami anxiety yang teruk Dan cuba membunuh diri sebagai jalan keluar kepada masalahnya okay. Katanya, Mujur dia terfikir bagaimana nasib ibu dan ibu angkatnya selepas ketiadaannya nanti Rohana berkata, dia hanya mengharapkan diberikan status yang membolehkannya Menjalani hidup seperti orang lain Katanya ia termasuklah berkahwin, membuka akaun dan perkara lain yang tidak dapat dilakukannya sebelum ini okay. Harian Metro hari ini melaporkan 22 tahun lalu Rohana ditinggalkan di tadika kerana ibunya terpaksa pulang ke kampung halaman di Indonesia oh, Jadi orang orang Indonesia guys okay. Ketika itu usianya baru 2 bulan Namun kerana kemurnian hati seorang wanita berbangsa Cina, Dia dijaga seperti anak sendiri sehinggalah sekarang Oh yang itu, adopt yang maksudnya yang menjaga dia sampai sekarang adalah orang Cina Orang Tionghoa kalau di Indonesia bilangnya ya Dan Masya Allah Pandai sangatlah berbahasa dia Oh Chi Hoilan 83 tahun adalah guru tadika di mana ibu Rohana bekerja sebagai pekerja pembersihan Dan oh. mengenangkan nasib bayi terbabit Dia mengambil keputusan menjaganya seperti anak sendiri Sementara itu, majlis perwakilan penduduk Zon Batu sudah merujuk kes Rohana yang memohon kad pengenalan sementara kepada Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan susulan. Allah. Pengurusinya, Gulam Muzaffar Gulam Mustakim berkata ia bagi mendapatkan gambaran dan status sebenar gadis berkenaan. Katanya, berdasarkan semakan awal, Rohana mempunyai dokumen berkaitan termasuk sijil kelahiran yang menyatakan dia dilahirkan di negara ini. Um, sejak daripada kecil lagi memang dah proses Cuma uh, Cumanya bila dah melangkah usia 12 tahun tu Barulah uh, realize yang benda ni uh, Bukan satu benda main-main Yang macam susah nak dapat Dan uh, kena proceed ke another level lah Cuma Cumanya tak boleh nak uh, buat Sebab uh, sangkut dekat belah ayah lah kan Dan okay. mak pun bukan orang sini So bila dah umur Uh, masa masuk sekolah menengah ada adalah cikgu counselling yang tolong hmm. itu pun uh, tolong tu disebabkan saya dah tak boleh nak teruskan pembelajaran masa tingkatan 4 uh, kalau tak macam uh, kita tunggu je lah keputusan daripada JPN uh, tapi disebabkan once dah tak boleh sambung tingkatan 4 tu barulah macam fikir inisiatif lain uh, pergi balik turun naik JPN tanya macam mana so JPN pun kata boleh pergi ke uh, jabatan Pendidikan untuk bayar uh, yang bukan warganegara okay. uh, Tapi bila pergi sana pun tak boleh nak okay. bayar juga Kerana uh, status saya tu lah uh, katanya memang bukan warganegara boleh bayar untuk teruskan persekolahan Tapi hmm. saya punya case ni tak boleh nak bayar uh, Dia okay. memang tak galakkan saya untuk bersekolah lah Kalau nak sambung sekolah tu pun private uh, macam tu okay. So saya stop tingkatan 4 Uh, kira macam dalam bulan tiga macam tu jugalah saya stop and then uh, saya teruskan dengan uh, uh, tuisyen sendiri, belajar sendiri and then ambil SPM secara persendirian hmm. Okey, itu so, maknanya sekarang ni uh, yang terbaru lah bila jumpa dengan uh, pengganti MPP Zumbra Tool, apa apa apa usaha yang uh, Ramana nak ambil sekarang Okay, um, untuk kes saya, saya tahu yang ada lagi ramai orang yang uh, sama ataupun lebih kira lebih uh, susah lah mereka punya proses tu. Okay. So, saya tak ada apa-apa harapan yang tinggi untuk uh, kad pengenalan uh, sebabnya kalau ikutkan, saya pun dah give up lama dah. Sebab, ya yeah, yeah, betul. Uh, ada se satu seketika sampai saya rasa macam uh, dah tak berguna dah untuk hidup. Uh. Tapi bila fikir balik kan kalau um, buat apa-apa yang tak, ber, yang macam mana yang membahayakan diri. Betul, kalau betul. contoh macam masuk hospital ke ataupun tiba-tiba uh, jadi cacat ke kan menyusahkan orang lain lagi pula. So saya macam okeylah nasib baiklah masih waras tak buat benda-benda yang bukan-bukan. Uh, uh, so bila saya jumpa dengan uh, Tuan Haji Gulami. So, apa yang saya harapkan, at least saya ada satu identiti di mana kalau saya nak keluar, nak bergerak, senang. Sebabnya kalau sekarang nak keluar pun takut-takut. Sebab yalah, kita tak ada identiti kan takut nanti polis macam tahan ke, tanya ke. Lepas tu lagi untuk masa depan saya lah. Dan apa yang saya harapkan, saya memang nak sama belajar. Tapi disebabkan sebabkan tak boleh nak sama belajar, so saya pun bekerja lah. And then, Alhamdulillah... Saya pun bekerja dengan kerja yang proper, which is jadi cikgu tuition lah. Uh, kalau tak sebelum ni saya pernah kerja uh, jaga kaunter. Itu uh, pun macam dilayan seperti, uh, tahulah kerja-kerja yang macam tu kan. So macam jadi uh, warga asing jugalah macam tu. Okay, uh, so, so sekarang tadi yang IC saya ingat adalah kan. identiti. Okay. Selepas Betul. saya sebenarnya dah buat surat uh, kepada Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri Datuk Sri Supaya Sabri, dan juga saya akan uh, sarinan kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Sri Hamzah Zaiduddin, Menteri Dalam Negeri Supaya tengoklah, kat sini ada dah uh, urusan berkaitan tentang apa yang dia buat CJ kelahiran dia, ok Dan dia pernah memohon di bawah perkara 15A iaitu permohonan kewarganegaraan Bayangkan nak buat permohonan ni pun, dia terpaksa guna orang macam kakak angkat untuk bantu dia untuk buatkan kalau tidak dia tak boleh daftar betul, eh? sebab betul. dia terpaksa gunakan orang lain untuk bantu untuk dia daftarkan tapi sehingga sekarang dia pernah memohon ni pada tahun 2016 Bayangkanlah dah hampir Lama. 6 tahun masih lagi tak ada feedback dan uh, ini adalah salinan IC bapa dia dan kebetulan ni bapa dia ni memang Duduk pun dalam kawasan Parlimen Batu di Taman Kursi Polis Saya cuba untuk menghubungi bapak dia Untuk bapak dia keluar tampil Mengesahkan yang ini adalah anak dia Untuk memudahkan proses dia mendapat kerayatan Ataupun mendapat uh, sijil ataupun kad pengenalan diri Untuk memudahkan urusan adik rohanak So saya pun nak merayu lah Pada kerajaan Saya tahu banyak di luar sana Supaya kementerian dalam negeri ini lihat Benda yang sebegini dan jadikan sebagai satu tauladan ikhtibar yang ramai di sana yang sekarang ni seperti nasib adik Rohana ni yang menjadi mangsa keadaan kepada apa yang berlaku sebelum ni. Kisah lampau mereka. So kena tengok dan permudah dan perhalusikan balik dasar-dasar ni. Yang ada betul-betul genuine seperti kisah adik Rohana ni kita kena kena bantu. Mudahkan urusan dia. Sebagai masa depan dia untuk dia... Uh, hidup eh? Kalau kita boleh buat Pemain bola sebagai pemain naturalisasi Kepada Kita nya pasukan bola sepak Kenapa tidak kepada adik Rohana ni Dia pun menyumbang juga Dan sekarang ni tengok 22 tahun menjadi Cikgu Tushan membimbing anak-anak Di kawasan sekitar kawasan Perumahan dia Mengajar sejarah bahasa Inggris Kepada anak-anak sekolah di sini itu bukan maksud dia menyumbang Dia menyumbang juga Dan betul, saya tak anggap betul. nation ni sebagai satu negara yang kejam Kita banyak jaga orang di luar sana Kita bantu Palestine Kita bantu Rohingya Kita bantu masyarakat di luar sana Yang tertindas dengan kekejaman orang lain Tapi kadang-kadang kita tengok Di dalam negara kita pun ada juga Orang yang macam ni yang kita tak ambil kisah betul, so, Ini so yang betul, sebenarnya betul, yang kan? saya nak utarakan Dan saya mohonlah dan saya merayu saya bila jadi pengusi majlis perwakilan penduduk paling Batu ni Ramai sebenarnya yang begini Cuma hari ni saya nak buat satu pendendangan eksklusif Sebab saya tengok satu unik dan kemurnian hati Aunty Chi ni Seorang Cina yang menjaga seorang budak Melayu Daripada usia 2 bulan sehingga 22 tahun Dan tidak sekali pun membawa satu kejahatan kepada adik Rohana ni wa juga daripada segi agama dia menjaga dan mendidik dia dia memastikan rohanak ini dididik dan dijadikan seorang muslim yang baik. Allah. Ya Allah Tuhanku. Allah Maha Besar. Ini yang saya nak tunjulkan dalam saya punya siri apa ni? interview. Allah. Okey guys, itulah tadi kisah daripada adik Rohana yang memang tak dapat daripada pengenalan diri ataupun IC disebabkan apa kesalahan daripada kedua orang tuanya. Saya faham jugalah. Saya juga ketika mendengar abang tadi, pak cik tadi yang cakap tu, kita senantiasa membantu orang-orang di luar sana, kan? Yang didolimi oleh orang-orang lain Tapi terkadang hal-hal kecil saja dalam negara kita Tidak digubris Tidak diapa-apain dan tidak dilihat macam itu So itu macam ketimpalan mah. Maksudnya ketidakadilan Ya sebuah negara kepada rakyatnya Macam itu guys So ini bukan terjadi hanya di Malaysia saja Mungkin di Indonesia Di negara-negara lain juga akan sama seperti itu Yang mana hal ini Hal kecil saja mereka tidak perhatikan macam itu. Dan ini mungkin menjadi Pelajaran baik kita dan itibar baik kita Bahwa ketika kita menjadi penguasa Maka adilah kepada rakyatnya Maka lihat ini rakyat kenapa Ini rakyat bagaimana Apabila ada yang memerlukan suatu bantuan maka bantu macam itulah akbar. saya baru tahu dan ini kiriman daripada kawan-kawan sekalian di instagram ya kalau teman-teman tidak kirim kepada saya dan saya juga nggak tahu dan semoga ini menjadi tambahan pengalaman dan tambahan wawasan bagi kita dan juga pelajaran juga bagi kita untuk senantiasa lebih hati-hati dalam melangkah terutama kepada kedua orang tua kan kita nanti punya anak. Jadi kalau kita yang salah nanti imbasnya kepada anak-anak kita dan naudzubillah min Semoga itu tidak terjadi kepada anak-anak kita dan Adik Rohana tetap semangat, jangan putus asa. Insyaallah ada jalan. Allah Subhanahu wa taala merencanakan sesuatu yang lebih indah dan Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai rencana-rencana yang membuat insyaallah kesuksesan-kesuksesan yang akan tercapai oleh Adik Rohana ini. Sebab kita boleh tengok juga Oh, soalnya adik Rohana ini tengah mengajar Mengajar budak-budak kat sana Dan itu sebuah hal yang sangat-sangat besar Jasanya Karena mengajar nih tak semua boleh mengajar Dia mengajar English Mengajar sejarah dan lain sebagainya Allahu akbar. Sangat-sangat bagus sekali budi pekerti daripada adik Rohana ini. Padahal yang mendidik adik Rohana ini adalah bangsa Cina, orang-orang Cina macam tuh. Dan Allahu akbar, nenek tadi itu menjaga Rohana daripada usia kecil lagi sampai sekarang 22 tahun dan dididik secara Islam. Ya maksudnya adalah untuk mengenalkan daripada Rohana ini kepada agama Islam. Allahu akbar. Jadi saya juga kaget pertama kali lihat guys Bahwasanya ini kok, ini orang Cina gitu, tapi dengan orang salah seorang anak yang pakai jilbab gitu. Allahu akbar, jasanya memang wow keren. Semoga masih banyak orang-orang seperti nenek ini ya. Semoga banyak sekali orang-orang yang tergerak hatinya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Terima kasih, guys, sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel saya. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.